Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, saya ingin menanyakan tentang solawat dan jikir istighfar iya, iya, baik Istighfar Baik Di pagi hari dan petang kita kan disunahkan untuk berzikir istighfar 100 kali dan sore 100 kali ya Baik Nah, untuk istighfar dan solawat ini lebih utama mana Pak Ustadz? Mana yang harus kita jalankan lebih utama? Dan waktunya kapan aja harus kita bersolawat. Itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada tiga zikir yang jangan sampai ditinggalkan oleh seorang Muslim. Yang pertama adalah "La ilaha illallah, tahlil. Yang kedua adalah istighfar, yang ketiga adalah solawat. Maka ini dianjur untuk diperbanyak batasan minimal paling banyak para ulama menyebutkan 300 kali waktunya bebas waktunya adalah bebas yang paling utama adalah menggabungkan tiga ini menggabungkan la ilaha illallah, astagfirullah dan sholawat kepada baginda nabi tiga-tiganya dibaca didawamkan diistiqomahkan. tapi kalau harus dibandingkan mana yang lebih abduhan istighfar dengan sholawat maka sholawat memiliki keunggulan daripada istighfar. Walaupun masing-masing juga pada tempatnya memiliki keunggulannya masing-masing. Contoh, ketika seseorang melakukan kesalahan dan dosa, berikir mana yang paling tepat dan cocok yang sesuai dengan keadaannya? Istighfar. Kan begitu. Walaupun sebetulnya sholawat juga bisa mengunuh wa ta'ala. Tapi dari sisi munasabatul hal atau muktadul hal, kecocokan dengan keadaan, maka istighfar lebih mengena. Kadang lebih menghadirkan hati untuk bisa khusyuk Istighfar, aku mohon ampun kepada kepadamu ya Allah. Ampuni hambamu ya Allah. Kan begitu maknanya. Lihat. Nah, tapi kalau seandainya nggak sempat dua-duanya, harus milih salah satu, maka perbanyak solawat. Perbanyak solawat.